Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Tau Sigi Bau, pada mata kuliah Ekonometrika Dasar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengujian heteroskedastisitas. Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu konsep dasar dari heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas? kita kembali kepada asumsi yang mendasari model yang kita gunakan atau metode OLS yang kita pakai dalam mengestimasi sebuah model regresi. Kita lihat pada asumsi yang keempat ya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di situ disebutkan bahwa untuk menggunakan metode OLS dalam mengestimasi model regresi maka haruslah atau dianggap varian dari residualnya tetap atau konstan untuk setiap observasi. Jadi kalau asumsi atau anggapan ini dianggap berlaku, maka itu disebut dengan homoskedastisitas. Berarti bahwa kapankah terjadi heteroskedastisitas? Yaitu ketika nilai varian residualnya ya tidak konstan atau bersifat heterogen ya, untuk setiap observasi. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa kasus heteroskedast dalam modul regresi itu adalah merupakan sebuah kasus di mana varian residual modelnya tidak sama atau bersifat heterogen untuk setiap observasi agar konsep ini bisa kita pahami, mari kita perhatikan gambar dari bagaimanakah gambar dari residual itu. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah garis regresi yang kita estimasi, ya antara tabungan dan income disposable, ya ini persamaan garis regresinya. Nah, tentu selisih dari data yang ada di sini kita sebut dengan residual demikian juga di sini ya, ya so, di sini itulah lah residual Nah kalau kita perhatikan varian dari residualnya katakan adalah untuk residual yang pertama punya varian yang seperti ini bentuk yang sama dengan varian residual yang kedua yang ketiga dan seterusnya ya maka sifat dari varian residual untuk setiap observasi ini kita anggap konstan atau homogen. Sehingga kasus yang seperti ini kita sebut sebagai kasus homoskedastisitas. Sedangkan kasus yang kedua adalah coba diperhatikan kalau misalnya inilah garis regresinya, frs nya Kemudian ini adalah eh, apa? expected value nya ya maka selisih ini disebut dengan varian eh, residual selisih dari nilai expected value adalah residual nah kalau kita perhatikan varian dari residual ini mula-mula kecil kemudian semakin membesar ya berarti memiliki nilai varian yang tidak sama atau tidak konstan atau bersifat heterogen Nah, karena sifat heterogen dari varian residual inilah kita sebut sebagai kasus heteroskedastisitas. Lalu pertanyaannya adalah, kalau terjadi heteroskedastisitas dalam model yang kita gunakan atau yang kita bangun, apa konsekuensi yang dimunculkannya? Ya, kalau terjadi heteroskedastisitas konsekuensi yang dimunculkan kalau ada kasus heterosketestas pada model yang kita gunakan ya adalah pertama estimator OLS nya masih linear dan tidak bias tetapi tidak lagi memiliki varian yang minimum atau tidak efisien ingat bahwa konsep BLU atau BLU ya, best linear and best estimator ya yaitu linear, tidak bias, lalu efisien nah jadi konsep linear dan biasnya itu tidak biasnya itu terpenuhi tetapi konsep tidak efisiennya tidak terpenuhi karena ada kasus heteroskedastisitas. varian residualnya tidak lagi menjadi estimator yang tidak bias dari variabel atau varian disturbance errornya kalau ini adalah Residual dari FRS, inilah residual dari FRP, ya. Jadi ini kita estimasi dengan ini, ya. Nah inilah konsekuensi yang dimunculkan kalau terdapat kasus heteroskedastisitas dalam model yang kita gunakan. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Apakah model yang kita miliki memiliki masalah? Atau memiliki kasus heteroskedastisitas atau tidak. Di sini atau berikut ada 10 alat uji yang boleh kita pakai ya untuk menguji ya model kita apakah terdapat kasus hetero atau tidak. Nah pada pembelajaran kita hari ini kita hanya belajar pengujian grafik residu, uji park, dan uji White Yang lainnya nanti silakan Anda baca di berbagai buku literatur review. Kita mulai pada alat uji yang pertama, menguji kasus heteroskedastisitas pada sebuah model menggunakan grafik residunya. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama adalah estimasi modelnya terlebih dahulu. Misalkan model kita adalah model regresi linear berganda ya, yaitu dengan dua variabel bebas X1 dan X2, variabel terikatnya Y. Kita estimasi terlebih dahulu untuk dapatkan B0, B1, dan B2. Setelah dapat nilai B0, B1, B2, baru kemudian kita hitung nilai residualnya, E. Setelah dapat nilai residualnya, maka nilai residual itu kita kuadratkan. Lalu, hasil pengkuadratkan dari residual ini tadi, kita buat sebuah scatter plot atau diagram pencar. Di mana ketentuannya adalah nilai residual yang telah kita kuadratkan ini tadi kita letakkan pada sumbu vertikal, sedangkan pada sumbu horizontalnya kita gunakan salah satu nilai variabel yang kita gunakan, boleh variabel terikat atau variabel bebasnya juga boleh, salah satu variabelnya saja. Lalu, kapan kita katakan bahwa terdapat kasus heteroskedastisitas dalam model kita? Itu, kalau diagram pencarian kita bentuk tadi tidak membentuk sebuah pola tertentu, ya. Jadi, kalau dia tidak membentuk pola tertentu atau bersifat acak, maka kita katakan model kita tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Tetapi, kalau dia membentuk ya sebuah pola tertentu misalnya adalah sebuah garis lurus atau kurva U dan berbagai bentuk lainnya ya maka itu menunjukkan bahwa model kita memiliki kasus heteroskedastisitas nah tetapi perlu Anda perhatikan bahwa menggunakan alat uji grafik residu ini punya kelemahan karena kita hanya melihat bentuk skater plotnya maka bisa di ya pemahaman orang berbeda dalam menafsirkan dari bentuk grafiknya. Ya. Misalnya bisa jadi dia katakan tidak ada hetero atau membentuk, tidak membentuk pola tertentu padahal ada. Atau sebaliknya. Ya, dia katakan bahwa grafik residu yang membentuk pola tertentu padahal sebenarnya tidak ada heteronya. Oke, kita lihat contoh kasusnya seperti ini misalkan ada sebuah model ya yaitu dengan dua variabel bebas satu variable terikat. variable jadi, dan satu variabel terikat variabel terikat yang nilai ekspor pakai menjadi variabel harga ekspor dan nilai kurs. setelah kita estimasi model ini maka kita dapatkan hasil estimasinya ini y sama dengan min 4.674,9 tambah 7,81 x1 tambah 1.001,85X2 Pertanyaannya adalah apakah model tersebut terindikasi masalah heteroskedatistas uji melalui uji grafik residu Untuk menjawabnya tentu kita harus menghitung nilai residu terlebih dahulu Bagaimana cara menghitung nilai residual Kalau ini tadi datanya adalah nilai Y, nilai X1, dan nilai X2 maka nilai residual itu kita hitung dengan formula konstantanya tadi kurangi dengan hasil perkalian ini, eh kurangi dengan ini ya, yaitu konstantanya tadi sorry, saya ulang, residual adalah nilai Y kurangi dengan nilai Y yang kita prediksi berarti Y dikurangi dengan konstanta Kurangi dengan koefisien B1 kalikan dengan X1. Kurangi dengan koefisien B2 kalikan dengan X2. Ketemuan nilai residual. Nah, katakan inilah nilai residual yang kita dapatkan. Nilai residual ini kemudian kita kuadratkan. ya Inilah nilai kuadrat dari residual. Lalu, kemudian nilai residual ini kita plotkan dia. Dengan catatan tadi bahwa nilai residual yang dikuadratkan ini kita letakkan pada sum, apa, sumbu vertikal, lalu kita pilih salah satu variabelnya boleh y, x1, atau x2 pada sumbu horizontal. Ya, Hasilnya kurang lebih seperti ini, misalnya yang kita pakai adalah variabel x1. Ya, ya, jadi variabel residual yang dikuadratkan kita letakkan pada sumbu vertikal. Nilai variable satu yang kita katakan pada sumbu horizontal. Nah, scatterplot-nya seperti apa? Nah, misalnya, ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, Jadi, kalau kita amati, ya, pola ini menurut kita, ya, menurut saya, terutama membacanya ini bersifat acak, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa karena plotnya tidak membentuk pola tertentu, ya apakah garis lurus, kurva u atau bentuk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa varian residual dari modelnya bersifat homogen atau tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas. Ini adalah hasil temuan pertama menggunakan uji grafik residu, ya jadi. Kesimpulannya adalah tidak terdapat atau tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Apakah sama nanti kesimpulannya dengan alat uji lainnya? Ya, mari kita coba lihat nantinya menggunakan uji part dan uji word. Kalau sudah Anda memahami bagaimana cara pengujian atau mendeteksi heteroskedastisitas dalam sebuah model menggunakan uji grafik residu, maka selanjutnya kita coba pelajari menguji atau menggunakan alat uji yang lain yang mungkin jauh lebih teliti, yaitu menggunakan uji Park. Karena berdasarkan hasil uji grafik residu sebelumnya, kita simpulkan bahwa modelnya tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Nah. Bagaimana cara pengujian menggunakan alat uji Park ini? Langkahnya adalah, pertama kita estimasi modelnya terlebih dahulu, lalu setelah itu kita hitung nilai residualnya, kemudian kita kuadratkan, lalu nilai apa residual yang telah dikuadratkan ini tadi kita cari nilai logaritma naturalnya atau ln-nya. Ya, setelah kita kuadratkan, kita lenkan, kemudian kita membentuk model tambahan. Bagaimana cara membentuk model tambahannya? Yaitu, logaritma natural dari residual yang dikuadratkan tadi kita jadikan sebagai variabel terikatnya. Sedangkan variabel bebasnya adalah kita pilih salah satu variabel bebasnya, misalnya x1, dan kita lenkan nilainya ya Jadi kurang lebih seperti ini Model tambahan yang kita bangun Nah pertanyaannya adalah Apakah terdapat hetero atau tidak Atau kapan terjadi Atau kapan dikatakan terdapat hetero atau tidak dalam sebuah model Yaitu kita katakan terdapat hetero Kalau nilai B1 ini atau koefisien regresinya Signifikan Ya Koefisien regresi model tambahannya, kalau dia signifikan, maka kita bisa mengatakan bahwa model utamanya tadi, model yang kita estimasi ini, ya, menunjukkan kasus heteroskedastisitas. Berarti tidak ada kasus heteroskedastis dalam model kita kalau nilai B1-nya atau koefisien regresinya tidak signifikan, ya. Nah, cara mengistimasi modul tambahan ini tentu menggunakan metode wireless biasa juga. Oke, jadi inilah langkah pengujian menggunakan alat uji PAR. Agar lebih operasional, kita lihat contoh kasusnya. Yaitu contoh kasus yang sama datanya dengan contoh kasus pada uji grafik residu sebelumnya yaitu model regresi dengan dua variabel bebas, ya, yaitu adalah harga ekspor dan nilai kurs dan satu variabel terikat ekspor pakaian jadi hasil estimasi modelnya ini, ya kemudian apakah model tersebut terindikasi masalah hetero atau tidak kita uji melalui uji Park. Nah kita pedomani langkah pengujian uji Park tadi. Pertama tadilah estimasi modelnya, katakan sudah. Lalu dari hasil estimasi ini kita cari nilai residualnya. Tadi dalam uji grafik residu sebelumnya juga sudah kita hitung. ya Ini nilai residualnya. Kemudian nilai residual ini kita kita kuadratkan dulu. Dapatlah kuadrat dari residualnya. Setelah kita kuadratkan, maka kita cari nilai logaritma naturalnya. Ya. Kita lenkan nilai residual yang telah kita kuadratkan ini tadi. Jadi 2185,57 kalau kita lenkan ketemulah 9,96 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu yang pertama, ln dari residual yang dikuadratkan berarti ini nanti menjadi variabel dependent dari model tambahannya. Kita pilih salah satu variabel, misalnya variabel x1. Variabel x1 ini kemudian kita lanjutkan, ini nilainya ya, agar ada perbandingan kepada kita. Kita coba gunakan juga variabel lainnya, misalnya x2. Kebetulan kita punya dua variabel bebas sebagai bahan perbandingan nantinya. Ya, jadi next 2 kita lanjutkan juga X2-nya. Inilah nilai LAN dari variabel X2. Ya, jadi kita coba buat dua model tambahannya. Model tambahan yang pertama adalah variabel terikatnya LAN dari residual kuadrat, variabel bebasnya LAN dari X1. Model tambahan yang kedua adalah variabel terikatnya LAN residual kuadrat, variabel bebasnya adalah LAN dari X2. Nah hasil estimasi model tambahan ini ya kalau kita gunakan aplikasi ya ini dia yaitu bahwa variabel terikatnya adalah land dari residual kuadrat variabel bebasnya adalah len dari x1. Nah coba perhatikan nilai t statistiknya di sinilah 1,98 atau dengan nilai probabilitas signifikannya adalah 0,0675. Nah, kapan kita katakan nilai koefisiennya ini signifikan? Tentu kalau ini kurang dari 0,05. Karena nilai probabilitas signya ini adalah besarnya 0,06 atau besar dari 0,05. Maka kesimpulannya bahwa nilai koefisiennya ini tidak signifikan pada alfa 5%. Sesungguhnya dia signifikan kalau kita naikkan alfanya menjadi 10%. Jadi kalau alfanya 10% baru ini signifikan. Ya. Jadi kalau pada alfa 5% dia tidak signifikan. Tetapi kalau kita naikkan alfanya alfa 10% maka nilai dari ini signifikan dia pada alfa 10%. Ya. Nah, tentu masih ragu kan? Supaya ada perbandingan, kita gunakan model tambahan yang kedua. Tetapi catatannya bahwa nilai koefisien ini ya, kalau kita gunakan variabel bebasnya adalah dari X1, dia signifikan pada alfa 10%. Berarti kalau dia signifikan menunjukkan heteroskedastisitas. Kita coba buat perbandingan yaitu variabel bebasnya adalah ulangan dari X2. Variabel terikatnya tetap ulangan residual kuadrat. Lalu kita estimasi ya, maka ketemulah nilai koefisiennya lainnya. ini. Nilai probabilitas signya adalah 0,0076. Nah, nilai ini kurang dari 0,05 bahkan kurang dari 0,01. Berarti apa? Bahwa nilai koefisiennya ini signifikan pada alfa 1%. Ya. Pada 1% bahkan sampai ya berapa persen ini? sekecil mungkin ya. Oke, jadi karena dia signifikan pada alfa 1% ya. Kalau ini tadi signifikan pada alfa 10% maka kesimpulannya bahwa sesungguhnya model utama kita tadi ya terindikasi kasus heteroskedastisitas. Itu kesimpulannya karena ya nilai koefisien dari model tambahannya signifikan ya yang ini signifikan pada alfa 10% kalau ini signifikan pada alfa 1%. Jadi, itulah kesimpulan kita menggunakan uji park ini bahwa model utama kita sekali lagi terindikasi kasus heteroskedastisitas.